kali ini kita akan main game yang sangat cukup tumpul seru banget yaitu Tolong, ambilkan di jiwa dan di jantika kita, jiwa eh kematian makanya sempet sumpah banget ya lewat banget pakai api gitu. masuk, masuk aduh gitu. ini kenapa kena, kena, kena, kena, kena, kena. ya guys banget Nes, nice, lanjut part 2 Lanjut Ada part 2 sekarang. Lanjut part 2